Nah. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu wa nasta'adihi wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئة عملنا: ما يهدي الله فلا مضل له، وما فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصّح الأمة وجاهد في الله حق جهاده قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا تقول الله وقولوا قولاً صديقاً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد إخوة الإيمان ولا في الله عزكم الله وبرك فيكم Asyukurullaha ala wa Bi an hadha al bi Wa alayhi Wa Fa innahu la tidak ada tidak ada daya dan upaya pelindung dari Allahu Azza wa Jalla semata Allahumma barik lana fi bukurina Allahumma barik fi a'malina wa a'marina Semoga Allah Tabaraka wa Taala berikan curahkan keberkahan di pagi-pagi kita curahkan keberkahan pada amalan kita pada umur-umur kita Kita meminta agar dia subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita semua ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Sebagaimana kita meminta kepadanya subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan atas ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepada kita. Ikhwat hal iman. Para a'azzakumullahu pada pagi hari yang cerah ini kita mengangkat tema al istiqamah. Istiqamahan setelah jalan hijrah. Ketahuilah zaman rahmati Allah membahas istiqamah. Menguraikan, mengharapkan, untuk kita bisa diberikan taufik padanya salah satu dari pembahasan-pembahasan yang terbesar juga terberat. Karena kita tidak pungkiri diri-diri kita terkadang hanya masalah klaim bahwa saya telah beristiqomah atau syaitan-syaitan kita membisikkan itu untuk diri kita karenanya dinobatkan adalah pembahasan-pembahasan yang besar, yang berat. Ilman yasaraalahullahu tabarakatuh taala wa aana. Ta Kecuali bagi siapa yang Allah mudahkan dan bantu dia padanya. Kemudian seperti yang tump lihat dalam isyarat judul, kita akan membatasi pembahasan kita pada Uraian para ulama terhadap satu potongan ayat di dalam surah Hud ayat 112. Ketika Allah Taala perintahkan nabinya untuk beristiqamah, nabinya saw. Khiyarati tisafwatih manusia-manusia pilihannya kekasih daripada kekasih-kekasihnya saw. Nabi kita Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk beristiqamah di jalannya. Yaqulu 'azza wa jal, Dalam ayat tersebut Wa inna kullal lam mala'iw fi annahum rabbuka a'maluhum innahu bima ya'maluna khabir فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون ما محمد Beristiqamahlah, tetaplah sebagaimana engkau diperintahkan. Tetaplah sebagaimana istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan dan juga orang-orang selainmu yang bertaubat. Dan janganlah kalian melampaui batas, jangan berbuat tughyan, la tatghaw. Sesungguhnya Dia subhanahu wa ta'ala Maha melihat, memantau segala apa yang kalian lakukan. Hadihil al rahmati Allah. Umirt, aslun min usuli Quran. Aslun min usuli Quran. Jadi dikatakan pokok dari pokok-pokok wasiat dalam al banyak salah satunya ini ayat ini. Atau yang mengusung makna perintah istiqamah. Mengusung makna perintah al-istiqamah. Bahkan dikatakan dia salah satu kaidah kaidah pokok Alquran kaidah tuan Qurani kama omir sudah itu dia datang di dalam satu surah yang berat bagi Nabi salah satu surat Tuhud surat yang sangat agung Allahu Jalla wa Ala menerangkan dalam surat ini secara sempurna ya ini sinopsis daripada surah. Allah Taala menjelaskan padanya perihal kebatilan, perihal al-haq pula menjelaskan akhir ending dari semuanya. Mereka yang mengusung kebatilan, mereka yang membela al-haq, bagaimana akhir mereka ceritakan dalam ayat-ayat surah al qasas Nah, juga menyajikan di situ sejarah kisah tarikh, yeah orang-orang yang mencela, memusuhi, memerangi para nabi dan kaumnya. Ya. Kemudian Allah taala tutup surah itu dengan firman-Nya, "Dzalika min dzalika min ambail Qurana qushsu 'alaika. Minha qa'imun wa hasid. Wa ma dzalamnahum walakin" Nah. demikianlah kisah datang dari karya tersebut kami kiceritakan kepada muhaimad nah ya dan kesudahan mereka yang buruk seperti itu bukan kami yang mereka tapi mereka yang diri-diri mereka. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah gak sama sekali bisa memberikan mereka pertolongan. Ma'akunata'anuhu. Makhih bataliman Ayat-ayatnya. Sungguh menakjubkan. Dan para ulama. Memberikan Kesimpulan. Ayat-ayat yang banyak tentang kisah yang tersebutkan di atas, sebagaimana mereka berpendapat dia berporos bertumpu pada satu ayat di situ, ya, di ayat yang ke-12 di awal. Apa yang kita bacakan tadi salah satunya dari beberapa halaman di surat Hud. Syaratkan kepada antum berat besar perkara-perkara yang dihobarkan di dalamnya oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Yaqulu Jalla wa'ala dalam surah ayat yang kedua belasnya yang sebagian mereka katakan ini porosnya. Semua ayat setelahnya, sebelumnya, kembali maknanya kepadanya. Mengusung ini. Nah. yakni barangkali wahai Muhammad, engkau akan meninggalkan sebagian apa yang diwahyukan kepadamu lantaran gara-gara engkau tidak diterima di kaummu. Mereka membulimu, mereka mencelamu. Jangan-jangan atau barangkali engkau akan bergeser dari garis istiqamah. Dan... Nah. wahai muhammad barangkali nanti itu semua penyelisihan mereka bulian mereka itu berefek kepada kau lengser daripada istiqamah Eh. atau barangkali membuat sempit dadamu gara-gara mereka memiliki pernyataan yang nyeleneh yang gak sopan mana kita bisa benarkan itu Muhammad coba saja kalau dia datang bawa perhiasan bawa emas perak dari langit Yoi, mau ikut dakwanya la atau kalau tidak bawa harta benda setidaknya dia bawakan malaikat bersamanya mengawalnya Nah ini apa dia tidak, wahai Muhammad. Jangan bergeser dari jalur istiqomahmu terus. Innama anta nadhir. Kau jangan peduli mereka mau terima, mau tidak terima. Kau ingatkan saja. Setakim. Kau mau umir. Ma anta ma'anta Kau memberikan peringatan saja kepada mereka. Iya. Yeah. Wallahu ala kulli syai'i wakil. Allah tabaraka wa ta'ala yang akan menjadi iya. Yeah. Penolong nanti atas segala sesuatu, kata para ulama, ini ayat. Itu poin daripada penjabaran sebelumnya atau setelahnya ayat ini, ya? karena ia ya jamin rahmati Allah. Bagi siapa yang memperhatikan ayat ini, sangat menakjubkan. terlebih dikaitkan dengan hadis yang dihantarkan. Dalam tafsir-tafsir, lihat dalam surat uh, Tafsir Ahkamul Qur'an, al Imam al Qurtubi Rahimahullah, tafsir Al-Qurtubi Walaupun hadis Yang tersebutkan dalam fadilah surat ini Do'if, lakin, makna Begitu disampaikan oleh para ulama hadis Abi Bakar As Siddiq Dalam sebuah literatur berbunyi Ada orang sahabat bermimpi Melihat Nabi banyak sekali ubannya Kau nanti ditegur kenapa banyak sekali ubanmu ya Rasulullah. Ma'aksara ma'asra'a ma'labata'a. Nah. Betapa cepat ubanmu tumbuh ya Rasulullah. Faqalan nabiyu sallallahu alaihi sallam qalatahu al-mashhurah hudun wa akhawatuha. Syayyabatni hudun wa akhawatuha. Aku dibuat beruban oleh hud dan kawan-kawannya Hud yani oleh surat Hud dan juga yang semisalnya Wa fi riwayah yaitu maksudnya saudaranya ada juga al Waqiah al surah-surah yang menyajikan ayat-ayat yang mengerikan tentang kehidupan akhirat yang mungkin kita berat untuk bisa melaksanakan lebih dalam lagi di beliau saw menyebutkan Kata Imam Al-Qurdubi dan adalah ayat yang membuat beliau beruban. Hadihi lathikunna fihi. Fastaqim kama umirt. Waman taba ma'aka wala tatgaw. Istiqamahlah terus di jalan Allah. Sebagaimana engkau diperintahkan. Begitu pula orang-orang yang bertobat dari pengikutmu. Wahai Muhammad. Kama umirt. Ada. Itu ya khawat Al-Iman Azzaikum Allah. Wabarakafikum. Wahadihil ayah. laha mawaqif wal waqafat. Ada beberapa renungan. Arham para ulama. Di dalam memahami yang pertama. Terutama al waqfatul ula. Min hadihil ayatil azimah. Al karimah mengisyaratkan kepada kita hakikat istiqomah yang Nabi berat memandangnya, hadar Rasul. Hakikat istiqomah itu apa? Apa hikmahnya? Apa rahasianya? Kenapa begitu beliau? karena beliau beliau beliau beliau? Salallahu alaihi wasallam diperintahkan secara tasrih oleh Allah Taala. Apa hakikatnya? Begitu juga untuk para pengikut beliau. Untuk melazimi keistiqamahan Apa hakikat istiqamah? Nah. Ala wa huwa. Annal Disebut oleh para ulama. Dari definisi-definisi yang mereka sajikan diantaranya. Yang terpilih. Sulukus siratil mustaqim. وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرح ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك فصارت هذه الوصيه جامعه خصال الدين كلها يعني بالله <سؤال> على الامام ابن رجب dalam جامع العلوم والحكم ده dalam شرح حديث عبد الله بن سفيان tentang masalah istiqamah. Ya. Ula amantu billahi thumma istiqam. Istiqamah itu hakikatnya adalah. Menempuh siratul mustaqim. Jalan yang lurus. Yaitu agama ini yang kokoh ini. Tanpa sedikit pun. Muyul. Bengkok. Tanpa sedikit pun. Bengkok melenceng. Kiri ataupun kanan. Plak. Lurus. Dan ini mencakup, kata beliau, semua amal-amal agama. Baik yang nampak ataupun yang batin. Zahirah atau batinah. Semuanya. Ya? Meninggalkan semua larangan. Baik yang nampak ataupun yang tidak. Semuanya. Nah. Makanya dia dikatakan wasiatun jami'ah. Wasiat yang global menyeluruh. Hah? Adapun apa rahasianya kenapa begitu kokoh khitab arahan pembicaraan dan perintah istiqamah ini kepada nabinya. Ya yakni kata para ulama ahli tafsir kalau antum cermati. Dalam surat Hud ini begitu banyak khitabat kepada Rasulullah baik secara langsung atau tidak. Khitab yakni arahan pembicaraan. Ya ayyuhan nabi. Ya Rasulullah. baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan kinayah. Betapa banyak isyarat-isyarat itu, Khitabat itu, dalam surat ini, dalam untuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyaknya, nah, jadi apa rahasianya? Kenapa begitu banyak? Diarahkan terutama dalam masalah istiqomah, ini. dibawakan secara tegas-lugas, fastaqim, di amr, fastaqim. Istiqamahlah wahai muhammad. Engkau dan juga orang-orang yang mengikutimu. Sebagaimana diperintahkan? Nah, Begitu tegas arahan perintah itu kepada nabi dan yang pengikutnya. Apa rahasianya di sini? A A'la ahlul ilm memberikan indikasi kepada kita. Isyarat bahwa perkara yang paling besar. Yang diidam-idamkan oleh syaitan dari kita semua musuhnya Banu Adam an Ada Sesuatu obsesi terbesar setan itu adalah untuk Banu Adam secara umum melengsarkan mereka dari jalur-jalur ke istiqamahan. Ini karenanya begitu tegas lugas perintah istiqamah itu bahkan kepada manusia terbaik Manusia terbaik, manusia yang paling lurus, yang paling istiqamah di muka bumi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini bukankah dia yang menyatakan demikian? Siapakah? Dia bersumpah serapah di hadapan Allah Azza qala bi'izzatika la ajma'in. Ya. Fabima aghwaytani Lakauudan Nuhum Siratukal Mustaqim, nah, disebut istiqamah. Tafsirnya dari setan Diabadikan oleh Allah subhanahuwajal. Maka karena aku tersesat, betul-betul aku akan berkomitmen untuk duduk menghalangi mereka di tengah jalan istiqamah mereka ya Allah. Hmm. La aku mustaqim. Aku akan benar-benar duduk menghalangi mereka di tengah jalan istiqamah itu. Ada hmm? apa? Menghalangi kita dari, atau melengsarkan kita dari garis-garis ke istiqamahan. Nah. Masallallahu wa ta'ala yuthabitana bil qawli fil hayati dunya wal akhirah. Hanya kepada Allah kita meminta untuk dikokohkan kita di atas jalan-jalan istiqomah dunia akhirat. Hanya kepada Allah kita minta. Hadihi waqfatul ulah. Renungan pertama seperti itu yang kedua ilmu bahasa Yakni apa makna perintah langsung kepada nabi dalam keadaan beliau memiliki sesuatu yang diperintahkan tersebut al-amru linnabihuna amrun lithabati alaih perintah untuk mengadakan sesuatu pada seorang nabi, rasul dan pilihan-pilihan Allah Azza wa itu adalah perintah untuk melazimkan dan tetap berada di atasnya. Ini, yani, antum sering Allah dengar faedah ini. Kalau perintah itu datang kepada atau diarahkan kepada umumnya kaum muslimun, maka itu adalah mengadakan sesuatu yang sebelumnya memang tidak ada ke mereka di mereka. Kalau saya katakan kepada murid saya rajinlah kau Artinya kita sebagai guru melihat dia kurang rajin. Kau rajin ya nak. Kau baca-baca. Kau hafalkan maklumat. Kau catat faedah. Artinya seorang guru melihat dia tidak ada situ. Lakin apa maknanya Allah SWT menyatakan kepada nabinya. Ya ayyuhan nabi yutaqillah. Walatutu'il kafirin. Walmunafiqin. Wahai nabi bertakwalah kamu kepada Allah. Emang Rasulullah enggak bertakwalah. Ini maksudnya. Aku ini yang paling bertakwa kepada Allah diantara kalian semua. Aku yang paling takut kepada Allah diantara kalian semua. Tapi aku menikah, aku sholat, aku kadang tidur, aku puasa, aku tidak puasa. Aku menikah banyak wanita. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku aku yang paling bertakwa. Hadza qalahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan ma ma'na ya ayyuhan Nabiy taqilllah? Ai lazimittaqwa fi nafsik terus wahai Muhammad, Bertakwa. terus adakan. Bukan nanti ada. Kadzalika huna fastaqim kama umirt. Beristiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan wahai Muhammad. Perintah melazimi tetap istiqomah di atas keistiqomahan tersebut karena beliau sudah punya itu. Nah khotul iman azzakumullah dan itu kepada semua para nabi dan rasul terkadang dalam bentuk tasrih seperti ini untuk nabi kita Muhammad fastaqim kama umirt anta ya Muhammad kadang datang itu perintah istiqamah kepada nabi-nabi yang lain dalam surat syura misalnya ya ya tbaraka wa taala syara'alakum min ad-din ma wasa bih nuha wal ladzi ilaik وَمَا وَصَّينَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ الْدِينَ وَلَا تَتَفَرَّقُ فِيهِ nah. إِلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ فَلِذَلِكَ فَدَعُوا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ فَلِذَلِكَ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تتبع وَلَا تتبع Jadi kami syariatkan bagi kalian agama ini apa yang diwasiatkan kepada kepadanya oleh Nabi-Nabi sebelum Engkau, ya Muhammad, Nabi Nuh dan juga apa yang kami wahyukan kepada Muhammad, apa yang kami wasiatkan untuk Ibrahim, untuk Musa, untuk Isa, apa? Anaqimudin, tegakkan agama, jangan berselisih. Sampai kepada Firmannya untuk itu kalian dakwahkan serukan wastaqim kama dan istiqallah istiqamahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan Nah dan sebagainya banyak isdarat bentuk-bentuk tersebut Kemudian hal ikhwah Al Waqfatu -ikhwa, Tsalitsah Rungunan yang ketiga yang oleh para ulama. yakni ayol ikhwah. Fastaqim kama umirt. Perintah kepada Nabi ini syarat. Dahsyatnya perkara. Perintah. Al-istiqamah itu. Karena dia bahasa lain daripada kerjakan semua agama. Jangan ada yang kau tinggalkan. Masuklah Islam secara sempurna. Mana daripada pembahasan istiqomah itu adalah. Uduhulu fisilmika fatan. Tapi adakah kita sempurna dalam melaksanakan agama? Di sini masalah. Makanya membuat beliau beruban. Syayyabatni hudun. Surat hud. Membuatku beruban. Dan saudara-saudaranya. Ada surat-surat yang lain. Dan adalah yang dimaksudkan. Dalam surat hud yang membuat beliau beruban itu. Fastaqim kama umir. Anta wa taba maak. Kalau beliau iya. Beliau Nabi dan Rasul. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tidak ujub, tidak sombong diri, tidak kemudian merasa telah memiliki keutamaan tersendiri, lalu merasa aman, lalu meninggalkan sholat sunnah, lalu meninggalkan amalan-amalan yang sunnah hanya wajib saja dilaksanakan. Nabi itu tidak begitu, Shallallahu alaihi wa alihi Bersamaan dengan beliau dikabarkan penduduk surga. Dikabarkan surga nggak akan dibuka. Kecuali dia dulu yang memasukinya. Dikabarkan dikabarkan rahmat-rahmat yang tidak ada putusnya. Wa kana bersamaan dengan itu. Solat malamnya sampai membuat pecah kakinya. Bersamaan dengan itu. Hari-harinya beristighfar 70 kali. Wafiriwayah 100 kali. Bersamaan dengan itu. Bersamaan dengan itu. Hal-hal yang... Memang tidak nalar, tidak masuk nalar kecurian. Memang karena beliau seorang Nabi, makanya mampu melakukan hal yang besar seperti itu. Lahirkan hati istiqamah, fastaqim kama umirt. Isteri nah. khati iman. Azza wa Jalla. Ada sebuah hadis. Akhrajahul Imamu Ahmad fi Musnadhi, usahahul Albani, rahimahullahu Taala min hadits Thauban, maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا نعم استقيموا ولن تحصوا وعلموا خير أعمالكم الصلاة. ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن das صحيح الشيخ الألباني رحمه الله صلى الله عليه وسلم, Beristiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu itu sampai kepadanya. Lantuh su, elanta beluru. Kalian tidak akan mampu sampai kepadanya. Dan ketahuilah amalan terbaik kalian tu salat. Dan tidak ada orang yang menjaga wudhu kecuali dia mukmin. Tidak ada orang yang menjaga wudhu kecuali dia mukmin. إخوة الإيمان عزكم الله وبركة فيكم هذه الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ثوبان مولى رسول الله استقيموا ولن تحصوا نعم إلى آخر ما قال هذه ولن تحصوا اختلف العلماء على ثلاثة أقوالها Ulama' berbeda pendapat dalam menafsirkan ini hadis, mensyarahnya. Istiqamalah kalian dan kalian tidak akan sampai di situ. Al-Qawlul Awal. Al-Qawlul Awal minha. Lan tuhsu. Lan tuhsu. Ajra. Al-Istiqamah. Eh, itu makna yang pertama, lantuhsu ajralis istiqamah. Bahwa anda tidak akan pernah bisa menghitung pahala istiqamah ketika anda istiqamah. Anda makna lantuhsu. Anda tidak akan pernah bisa menghitungnya kalau ketika anda beristiqamah. Karena, makna istiqamah itu adalah menjalankan agama secara keseluruhan. Dan tidak boleh ada yang menceng bengkok di satu bidang. Artinya sulit untuk melekatkan istiqomah kepada seorang. Iya betul dia istiqomah dalam ngajinya, dalam sholatnya. Tapi barangkali dia bengkok dalam masalah sedekah dan infak. Pelit sekali dia. Maka ini orang tidak sah dikatakan istiqamah. Atau semua istiqomah, Tapi dia nggak baik sama tetangganya. Nggak istiqamah. Ada lisa bi atau dia, eh, maksudnya istilahnya siapa yang tidak punya kekurangan? وَكُلُّ بَنِي آدَمْ خَطَعُ وَخَيْرُ الْخَطَعِينَ التَّوَّابُونَ هذا awalan ajra' al-istiqamah Ya, silakan siapa yang bisa menghitung pahala amal soleh secara keseruruhan Tidak ada orang bisa hitung Ini makna yang pertama الثاني لَنْ تُحْسُ لَنْ تَبْلُغُ Nah Lantablugu Al-Istiqamah Bi Binafsik nah. Inna ma huwa Billah Makna yang kedua baik, jadi, Izan... Anda tidak akan bisa beristiqamah lantaran diri Anda, piawainya Anda, cakapnya Anda, prestasi keilmuan Anda, hafalan Anda, atau karena banyaknya teman-teman yang saleh salehah, bahkan Anda tergabung di dalam hijrah apa square ah, apa begitu-begitu kaum pencinta rasul atau apa begitu anda terkasna anda tergabung di situ karena banyak orang mengingatkan anda untuk kembali ke istiqamah karena karena karena hadi laisak, la haula wala quwata illa billah mana yang kedua lantuh sa'il lan tablughu ila haddil istiqamati binafsika wala biinjazatik wa innamahia billah tapi karena Allah yang pilih anda. Dan anda istiqomah di atasnya. Di sini. Wakfah, ini penting. Karena setan datang. Kepada kita dari pintu ini. Di Dimana ketika kita sudah ngaji. ya, Sudah begitu. Merasa diri telah Berhasil. Merasa diri telah berhasil. Telah iya, berhak untuk disematkan pada diri kita. Mustaqim. Hadal iya. akh mustaqim. wa Akhirnya berefek kepada kita ngeremahin orang. Yang jarang hadir ngaji kita. Jaj. Kita hakimi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini ikhwatul iman antum perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan beliau-beliau sallallahu alaihi wasallam tapi tidak ghurur selalu segala sesuatu itu dia kembalikan karena Allah tabaraka ta'ala. Apa kata dia dalam syair ketika menggali khondak itu? Belum mendendangkan syairnya memperdengarkan besar suara kepada para sahabat, "Laulallahu mastaq, laulallahu ma sallayna wa la Salah satu potongan syair yang beliau katakan sambil menggali parit dalam Perang hondak Azab itu, "Aduhai, kalau bukan karena Allah, kita nggak akan paham itu apa-apa. Itu salat, kita nggak bakalan ngerti puasa itu apa, bersedekah, berbagi. Itu gimana? Atau Rasulullah?" Nah kemudian kita besar kepala mengatakan, "Kita telah berbuat, kita telah melakukan, telah begitu. Maka di sini, Khawatir Iman diingatkan. Ketergelinciran, kesesatan, melencengnya seseorang dari jalan kebenaran, antum kila setelah lemahnya, lah, tapi setelah dia berada di atas puncak kekuatan. Eh? Antum perhatikan ayat dalam surat ini juga, dalam surat Hud atau yang lainnya. Ya kuluthaala fa tazillah qadamun wa lebih <terusuruh discussion> ya, itu tergelincir kaki-kaki setelah kokohnya bukan setelah dia gemetar setelah dia mengalami rematik lalu lemas lutut-lututnya nah Kasihlah ada kaki-kaki itu terkilir, terlincir setelah kokohnya, hmm. setelah hantum ngaji, setelah hantum tahu ayat setelah hantum cakap berbahasa Arab, setelah sempurna 30 juz, hafala. Lalu kemudian keluar dari kelas, keluar dari pondok, ah pantem ini ndak pernah ngaji juga, kata-kata, fulan kata, fulan kata, yeah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terzillu ba'la wa tazul sukusu. Jadi, ikhwatul iman, hidup ini fitnah, ya. Kekokohan di atas agama itu bukan sesuatu yang murah dan gampang. Itu perhatikan, hidup ini fitnah, sementara kekokohan itu bukan sesuatu yang gratis bisa didapatkan dengan instan. Sesuatu ya? yang diupayakan dibeli dengan harga yang mahal. Sebagian masyaih menceritakan kisah yang terkenal itu. Atau dalam majmu'a fatah wa syekhul islam. Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya eh, syekh katanya. Si fulan. Eh, subhanallah. Sekarang berbeda dari yang kemarin. Kemarin lalunya dia sangat getol mendakwahkan aqidah. tauhid, Getol mendakwahkan sunnah dan membela sunnah tapi di hari ini dia berbeda syekh bahkan dia telah memerangi apa yang kemarin lalunya dia dakwahkan. dia ajak manusia kepadanya hmm madz syekh beliau menjawab imma annahu lam yas'alillah tsabat wa imma annahu lam yashkurillah ni'matal istiqamah wallahu alam. kata syekh dua dari satu dari dua kemungkinan yang pertama, imma anna hulam sahabat Mungkin dia enggak pernah meminta kepada Allah kekokohan. Merasa sudah punya, akhirnya enggak pernah berdoa minta kekokohan. Kepada, kepada Allah Azza wa Atau kemungkinan yang kedua, kalau enggak itu, dia kurang syukur terhadap nikmat istiqomah Ketika dia diberikan keistiqamahan ngaji, keistiqamahan menjalankan sholat lima waktu dengan berjamaah, keistiqamahan begini, ngaji apa macam-macam. Dia tidak syukur itu. Dia biarkan itu berjalan seperti biasa saja. Dia anggap itu termasuk injazatihi. Dia termasuk daripada prestasinya. Hmm. Penghasilan atau pencapaian. Nah, Akhirnya dia lupa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal Rasulullah S.A.W. apa hadis Hafsah yang antum hafalkan semua ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarif qalbi ila ta'atik اكثر ما يقوله النبي sallallahu alaihi wasallam Hafsah binti Umar sendiri yang bilang radhiyallahu anha ya Rasulullah betapa sering engkau ucapkan itu au annal quluba la tataqallab benar-benarkah hati itu berbolak-balik nabi hmm. antum kira apa waihak celaga ga Betul-betul dia itu berbolak-balik. Betul-betul dia berbolak-balik. Ya, Minta. Hada anasibiru malik. Khadimu Rasulillah min mukthiril Hadits, Termasuk yang paling banyak. Meriwetkan hadith dari, uh, dari Nabi. Min mukthiril sahabah. Anasibiru malik radhiyallahu anhu. Itu kan hadits Terkait dengan yang mukhalib al-qulub juga. Coba bayangkan. Mungkin ini pemikiran yang ada pada diri kita semua. Terutama karena kita ngaji tadi sekali lagi. Ya Rasulullah. Bukankah engkau sadar belaka kami ini beriman kepadamu. Kami kan beriman kepadamu ya Rasul. Kami sudah tinggalkan itu kekufuran. Bahkan kami beriman dengan segenap apa yang engkau bawa dari dakwah risalah ini, ya Rasulullah. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Ya ini kami akan murtad, kami akan Ya ini banyak sekali temukan doa-doa begini. Kalian mintalah kekokohan kepada Allah, mintalah kekok. kau Rasulullah, di Belum lagi Antum mau... Tekankan sisi ini, ini apa ini? Ini sabda seorang nabi yang suci, yang maksum yang dapat wahyu. Lalu kemudian kepada manusia generasi terbaik. Bahkan salah satu dari mereka mengatakan, kami kan beriman kepadamu ya Rasulullah. Dengan apa yang kau bawa semuanya, engkau takut pada kami. Kemudian beliau mengatakan, inal quluba fi asbu'in min asabi'ar rahmani uqallibuha kaifa yasha'a. Ini ucapan Rasulullah kepada manusia-manusia terbaik. Dari para sahabatnya. Hati itu berada di jari jamari Allah Azza wa Jalil. Ya ini makna ada barakallahu fikum. Bukan di antum itu. Bukan sayang bisa manage diri saya. Saya bisa ngatur. Enggak insya Allah saya istiqamah. Enggak apa, apa Ayo kita masuk saja ngaji. Enggak apa Sama-sama menyampaikan Al-Quran dan hadis juga. Akhirnya antum ikut ngaji di komunitas eh uh, syiah Akhirnya ngaji ke orang-orang yang gak jelas dia mendakwahkan apa uh, karena PD dengan injazat, prestasi dan apa yang antum capai dari ilmu. Ya. Istaqim kama umirt. Nah. Ikuti Jadi ini juga ya, jangan sampai pernah kita melupakan poin ini bahwa ketika kita berada di atas jalan istiqomah itu artinya Allah ta'ala ta memilih kita memilih kita karena rahmatnya dia subhanahu wa ta'ala karena keutamaan yang besar kepada kita semua bukan karena prestasi anda bukan karena anda menghafal bukan bukan itu itu semua tidak makanya tadi salah satu jalan-jalan Mendapatkan keistiqaman tadi. Meminta sahabat Atau syukuri nikmat istiqomah itu. Itu anda kurang bersyukur. Sehingga anda tidak menisbahkannya kepada Allah. Anda menganggap ini pencapaian pribadi. Anda menganggap karena anda dekat dengan guru anda. Anda menganggap karena anda masih berada dalam daerah pondok pesantren. Karena, karena, karena, karena. Itu anda kurang syukur itu. Wa ima. Ya ya. Bukan, karena rahmat Allah, makanya kita istiqamah. Keutamaan yang besar. Dan obati diri, kalau datang bisikan setan yang poin ini, nih, kata para ulama obati diri, baca itu potongan ayat Al-Isra' itu. Dan ulangi. Bukan ulangi sebagai bentuk wirid ya. Kalau orang sufi yang kan nanti dijadikan wirid, maksudnya ulangi baca cermati dia. Walaula nah. ulangi itu ayat, perhatikan cermati. Kalau bukan kami yang mengokohkan memeluruskan hai Muhammad, benar-benar kokan condong kepada mereka. Engkau akan bela itu keluargamu yang musyrik itu. Engkau akan mengiakan sebagian. Benar-benar. Tapi kami yang mengokohkanmu kami. Nah, lalu kemudian engkau akan dirasakan azab. Karena itu. Tapi tidak kami yang mengokohkanmu. Ini ucap firman Allah kepada nabinya. Makhluk pilihannya. Mana lagi kita mengucapkan kepada kita diri sendiri Kita, kita diri kita sendiri Ini Masya Allah Selamat ulang Ini dan kembali kepada apa yang kita Isyaratkan kepada Masih ada waktu ya Baik Aku nulakhir suha Sekali fa'idah tafsir ini Subhanallah Ikhwaatuliman, Ada berapa amalan yang seseorang berharap kepada Allah untuk dia diberikan rizki istiqomah. Sebagaimana layak untuk mengkhawatirkan dirinya terjerumus, tergerus di dalam arus yang akan menjauhkan dari garis istiqomah. Nah. Ya, tadi mengaca dengan ayat Al isra yang tadi kita sebutkan. Ruby. Yang pertama, yang bagus seseorang lazimi. Kata para ulama, nasihat mereka untuk kita sahabat di atas jalan istiqamah. Huwa kathratu Quran, wa quran wa watallumih. Kita banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Qur'anul-Karim. Perbanyak nuansa Qur'aniah dalam hidup kita. Berikan porsi yang lebih untuknya. Al-Qur'an. Apakah itu kiraatan, wafahan, wa amalan? Apakah itu ngaji belajar bacanya? Antum galakkan lagi program-program apa istilah orang? Bebaskan umat dari buta hijayah. Hmm. Ada sesuatu yang sangat diapresiasi. Ya. Banyak orang-orang tua nasehatullah selamat selawatullah yang lebih tua di umurnya dari kita tapi keterlaluan belum bisa baca Al-Quran. Nah. Maka semangat da'wahnya da jari mereka dan kita semua insyaallah memiliki kemampuan untuk itu. Dan kita berharap dengan kita melazimi hal seperti itu kita akan diberikan rezeki istiqamah. Heh. Hmm? Istiqamah di jalan Allah tabaraka wa taala. Allahu azza wa jalla tentang ini. Bahwa kita kalau melazimi Al-Quran. Banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Allah Ta'ala akan berikan kita kekokohan. Begitu Allah firmankan kepada Nabi-Nya. Semua ini diturunkan ayat dan sebagainya. Apa gunanya salah satu yang disebutkan dalam ayat. Kadali kalinu Begitulah. Dengan ini semua kami ingin. Mengokohkan jiwamu. Wahai Muhammad. Wahai Rasulullah. Nah, mengokohkan. Jiwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Makanya keterpurukan, goncang, dan rusaknya, pecahnya. Pegangan orang-orang kafir dan kaum musyrikin Kenapa? Karena mereka membuli Al-Quran dan tidak mempercayainya. Kan begitu. Juga kisah abadi Israel dulu ketika mereka coba, kenapa tidak turun sekaligus? ini kenapa begini, tercecer-cecer macam-macam dibilang di al Quran. Makanya jauh mereka dari kekokohan. Padahal ayat itu diturunkan begitu, pelan-pelan, bisa saja Allah turunkan sekaligus 30 juz tapi tidak kan? Bahkan satu potong, satu ayat, sedikit, agak banyak sedikit. Sesuai dengan kisah-kisah yang terjadi, apa yang dialami Rasulullah SAW, ada kejadian. Bahkan Nabi sering-sering ditanya perkara, sebagainya dalam hadis Jabir, tidak bisa menjawabnya. Sampai turun wahyu yang mengokohkan beliau. Itulah fungsinya, diturunkan dia pelan-pelan seperti itu. Agar banyak durasi dan jam terbang antum berinteraksi dengannya. Ada kejadian turun ayat, kejadian turun ayat, hakad, kadzalika bihi fu'adak. Waratnalahu tartila, kami turunkan dan kami bacakan kau dengan pelan. Kalau kalian interaksi yang banyak dengan Al-Qur'an akan menjanjikan keistiqamahan di jalan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, baca sirah. Nah, ini dia. Masa kisah-kisah para ulama karena itu penyajian juga untuk mengukuhkan hati. Yang menerahmati Allah. Kadang kita mungkin merasa diri kita tidak. Itu kan cerita Nabi dan Rasul. Tapi Allah Ta'ala menyajikan juga kisah-kisah orang saleh Yang bukan Nabi, bukan Rasul. Fadal. Nah, bukan Nabi, bukan Rasul. Mereka? Nah. Allah wa Ta'ala firmankan untuk nabinya tentang masalah kisah ini, yaqulu tabaraka wa ta'ala wa kullanna qissu min ambarir rusuli ma fu'adak. Ya, ini tadi yang antum dengarkan. Dan semuanya kami kisahkan kepada Muhammad dari kabar-kabar rasul tersebut dengannya akan mengokohkan, kami kokohkan hatimu. Nah, ada kejadian nabi-nabi beliau jadi ya, tibar mengambil ibrah dengan saudara-saudaranya para nabi rasul sebelumnya. Nah, maka begitu pula kita dipetik dari ayat ini oleh para ulama ya, mengokohkan kita dari jalan istiqamah dengan baca sirah, baca sejarah. Nah. Baca kisah-kisah orang saleh. Baca biografi para ulama itu juga mendongkrak semangat kita belajar ikhwatal iman azzaikumullah. Raji-rajin baca itu yang seperti itu. Yang ketiga diantara hal-hal yang mendatangkan keistiqamahan mengamalkan ilmu syara'. Beramal dengan ilmu. Untuk apa sih kita ngaji kalau bukan untuk berbuat ikhwatal iman azakumullah. Yaqulu Imam Ahmad al ilmu al Begitu pula diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya dari salaf banyak. Alimah Muhammad bin Nusirin mengatakan Laisal ilmu bi kathratir riwayah wa innama al-khasyya Ilmu itu bukan banyak koleksi kemampuan. Bukan banyak-banyak koleksi menghafalkan maklumat. Bahawa antum piawai dalam menjabarkan perkara. Bahawa antum mengerti e, khilafiat yang banyak. Bahawa antum bisa mendudukkan hadha qawul fulano, hadha qawul fulano hadha rajih, hadha marjuh. Laisal ilmu. Naspakah lil khilafi safahatan. بين الرسول وبين رائفتهن kata ابن qayyim dalam Madarij as-Salikin bukan itu ilmu tapi ilmu itu khashyah apa kata Imam Muhammad Nusirin tadi ليس العلم بكثرة الرواية وانما الخشية bukan banyaknya periwayatan tapi khashyah ilmu khashyah amal mengamalkan ilmu ikhwah akan mendatangkan keistiqamahan dalam ayat Allah tabaraka wa ta'ala firman kan walau anhum فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وشد تثبيتا وشد تثبيتا هذا شاهد ياه شاهد daripada ayat wa وشد تثبيتا تطيب aduhai sekiranya mereka melakukan apa yang dinasihatkan kepada mereka sekiranya mereka melakukan apa yang mereka dinasihatkan menjalankan petua itu sungguh lebih baik bagi mereka dan lebih mengokohkan mereka mengamalkan ilmu mengokohkan, memberikan kita rizki istiqamah nah Tuhib? makanya ada faedah-faedah yang berlalu di beranda kita itu subhanallah kadang, -kadang itu manfaatkan di hotel iman karena sering-sering lewat Ya, dari ikhwah-ikhwah buat, subhanallah. Mufid dan berfaedah sekali. Sampai tersentak satu kali, karena saya salah satu yang semangat. nge-share, ulang apa, repos apa, segala macam, tulisan ikhwah. Ada, lupa saya. Jadi nilaimu itu bukan banyak-banyak yang kau bisa mengoleksi yang Kata seorang syekh di situ, saya lupa banyak kau koleksi nasihat petuah-petuah para ulama kau share bukan kau berapa yang kau laksanakan dari apa yang kau share itu <laughs> ini subhanallah ada mengamalkan ilmu mengamalkan petuah nasihat mendatangkan kekokohan ta'ala fi al ahya nah yang berikutnya yang terakhir mungkin itu tidak lain tidak bukan berdoa nah memperbanyak doa tadi keterangannya sudah kita dahulukan nabi, padahal dia nabi, begitu keadaannya. Dia minta kekokohan. Kokohat. Nah, ya qulub, sabbit qalbi ala din. Sahabat Anas bin Malik sampai bertanya seperti itu model pertanyaannya, "Apakah engkau mengkhawatirkan kami Rasul?" Rasulullah jawab, "Tidak, tapi hati itu di tangan Allah Azza wa Dia membolak-balikkan yang sekehendaknya." Jadi jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Kita ngaji, ya. Itu bukan sebagai jaminan kita di atas istiqamah. Nah, apalagi lalu lebih jelek, lebih jahat, lebih buruk lagi. Dijadikan sebagai legalitas untuk bisa mengkerdilkan, menghardik, merendahkan orang lain. Apalagi seperti itu. Tawiyib. Alimah Masyairazi. Abu Ishaq. Menceritakan kisahnya. Alimah Abu Ushaq Syirazi. Satu hari aku bersama abiku bermalam. Wahaulina niam orang-orang di sekeliling kami pada tidur semua ngorok hmm. tidur semua. Iya nih tidak ada yang salat malam nah tidur semua. Abu Ushaq Syirazi mengatakan kepada abinya, Lam yakumin min haula man yusalli hatta rak'atain." Dalamnya kami dah ular. Dah ada orang solat tapi, walaupun cuma doa rokat, tidak ada. Kata dia, setelah dia solat, apa kata bi yang memarahinya? Ya bunai, ya bunai. Lawu nimtala kana khairan lakamin antaqafil nas. Istiqamatuk la tuatikah alhakq fil sukhriyah. La tuatikah alhakq fil sukhriyat fi zullal sukhriya gairik. Ini mas. Ini, ini, ini, ini, ini nasihat. Yang harus ditulis dengan tinta air mata. Tinta emas. Ya eh, anakku. Wallah. Kamu tidur ngorok itu jauh lebih baik. Daripada kamu melaksanakan sholat sunnah. Lalu kemudian kau kata-katai orang. Lebih baik kamu ngorok juga. Lebih kamu ngorok. Tidur. istiqomahmu Di atas jalan Kebaikan. Tidaklah lantas memberikanmu jalan. Untuk bisa berbangga dan mengkerdilkan orang. Kita juga nggak tahu. Hal itu bukan dari yang lahir ya. Kadang kita bully orang masuk ke masjid kita. Pakai tato apa segala macam. Belum bagus bajunya bahkan mungkin. Ah kita pakai baju preman. Lalu kemudian di atas. Dalam diri kita ada sesuatu. Mentang-mentang dia yang bercilbab lengkap, bercadar, bernikob, ada saudarinya masih pakai jilbab pink, ikut ngaji dibuli. Ah, Hati-hati umat. Ya khawat. Lengkapnya hijabmu bukan menjadi legalitas untuk kau boleh berbangga diri lalu mengkerdilkan, merendahkan orang. Taqillah fi nafsik. Hadhi kulliha laisa jazatik wa innama billah bi'awlillah bi'quwati bi Ya, kita nggak tahu. Jangan-jangan ini orang yang masuk masjid pakai baju preman ini. Jangan-jangan dia datang membawa sejuta masalahnya. Dia telah hancur pecah hatinya. Jangan-jangan dia eh kan, lagi dekat. Perasaannya bersama Allah. Dia, dia, dia telah melupakan dunia gelapnya yang kemarin. Bahkan dia sekarang hanya merasa memiliki punya Allah Ta'ala saja. Makanya dia mau datang ke rumah Allah. Hmm. Kalau kau ngaji dulu belum tentu kau punya perasaan yang dahsyat seperti itu belum tentu. Makanya nah, nggak boleh kita mah ngejudge orang dari yang tampak. Apa kata orang? Jangan kau hakimi buku karena judulnya kan begitu. لا تحكيم الكتاب بموضوعي jangan hakimi sebuah buku karena modal judul, judul padahal itu ketika dibaca, subhanallah hidayah semua isinya, ayat, hadith ayat, hadith, kalama ulama, ayat <laughs> jangan jad buku gara-gara judulnya, barakallah fikum nah. at hmm, hadith, antum melihat at wa yushiri sadrihi kita belajar bahasa sedikit ya Mama ismu isyarah hmm Um, hmm, faidah bagaimana? Ismul isyarah mana? Um? Hmm? Ismul isyarah itu untuk ini, Barakallahu Allah Fikum. Ada, hadhi, huna, huna. Yukaidu mau dia al ilaih. Dia mengikat poin yang ditunjuk diikat hanya itu at-taqwa hahuna walaysa hahuna walaysa hahuna walaysa hahuna فهمت الكلام Taqwa itu di sini, Ahi. Bukan karena dia pakai cadar, bukan karena nah itu salah satu bagian tapi bukan finish, bukan final. Lalu kemudian gara-gara saya panjang jenggot saya atau sorban saya lilitannya lebih banyak daripada antum, kemudian saya berhak untuk mengatakan saya yang teralim di sini saya yang terbaik atau jubah saya lebih mahal sedikit daripada antum -huna yushiru ila Al -huna al ilai. terikat di situ takwa makanya kalau urusan yang batin urusan dalam-dalaman itu kita gak usah gak usah kita berenang dalam niat-niatan orang Nah, itu maksudnya begini kenapa kamu bicara sesuatu yang kamu nggak diberikan taklif oleh Allah padanya, biarkan itu kepada Allah, makanya kita nikmat itu di dunia begini kita hanya bisa di yang lahir saja, adapun dalam dalamannya serahkan, nanti ada satu hari yang akan membongkar rahasia yawmatu itu izan ikhwata limana azzakumullah at-taqwah ha isyara usyara'i jadi para fikum Berdoa kepada Allah Yang terakhir sebagai penutup Ikhtiarus sohbatis saliha Pilih teman Nah ini lingkungan juga Tidak kalah berpengaruhnya Sangat menentukan Nah ini kalau kalau dipanjangkan ayat. Kajian lagi Satu jam nah, Memilih teman Sahabat yang baik yang bisa mengantarkan kita, menolong kita kepada keistiqomahan itu tadi. Nah, kita butuh perangkat-perangkat itu. Makanya, subhanallah, alhamdulillah. Di sini seperti ini, khawatir iman. Banyak teman-teman yang bertahun dengan kita di atas kebaikan. Ini disyukuri. Ini, makanya biar nikmat itu langgang, disyukuri. Orang-orang tua kita, ustadz kita, betapa sering beliau oh, nekan kita, nusuk kita dari nasihat ini. Nih. Ikhlas syukur apa yang ada. Kalau kita luar biasa menjalankan itu bi idznillah. Wala haula ja Insyaallah Allah berikan kita keistiqamah. Cuma karena kurang syukur atas nikmat yang ada atau bahkan tidak meminta kepada yang lebih kepada Allah azza wajalla akhirnya enggak dapat. Di amat al-istiqamah. Kita aqiful lafan ala liitalah. Kalau ada benarnya dari Allah tabaraka wa taala semata Al-Qur'an ke, ke alfa'an dari lemahnya ilmu saya dan syaitan wal minkum wa akhir da'wana alhamdu rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala muhammadin wa ala alihi wa ajma'in alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh